Hi okay guys, apa khabar? And welcome to the skip. So um, malamnya lah malam raya. And insya Allah kau capture video ni pada pagi raya esok hari. And pada kesempatan kali ni, aku nak ucapkan selamat hari raya, selamat menyambut hari raya Aidil Adha um, kepada seluruh umat Islam di seluruh Malaysia. And Tak ada apa pun yang kita nak buat pada malam ni Just kita sembang Enak aku nak tunjuk something lah kat korang So last week mak aku dah beli dah ni Daun palas ni Kita nak buat daun uh, Ketupat palas And inilah dia So Sekarang kita nak buat lah dalam 2-3 eh, ketup, Ketupat palas Jadi aku baru buat geng aku apa yang ketupat palas kita tak boleh buat dulu kita kena buat dia punya apa namanya dia punya pulut dulu separuh masak half way half cook lah and baru kita masukkan dalam kita punya ketupat palas tu kita bentukkan dia sampai jadi satu ketupat saya so, ya yeah. Now is we kita check kita punya jam berapa Almost lah sekarang baru 11:30 Actually I have nothing to do tonight case Enggak kadang tu tak um, Aku rasa better kita jumpa kat studio Let's go jumpa kat studio Okay guys So, ya, yeah, kita jumpa jap. And yeah, malam ni adalah malam raya. And hey, bila Ramu tak buat video macam ni, saya rasa dia macam A bit awkward and plus I have no idea apa yang aku nak cakap. Tapi kat sini Aku just nak bagi tahu korang sejak belakangan ini aku tak boleh nak post video sangat because sebab aku ada banyak perkara yang kena kita kena buat. Uh, kita ada banyak benda yang kita nak kena buat. Kalau korang tahu I ide, uh, content idea content banyak. Guys can see buatlah. Okay, show to you DIY bot daripada atas sampai ke bawah. Itu semua idea for Untuk kita punya content youtube Tapi dekat sini Bila kita ada idea sekalipun Kita tak boleh nak buat sebab Kekangan masa ah, Kita tak banyak masa Aku pun Tapi untuk cover balik aku punya youtube channel Untuk keep Orang kata keep update lah Aku post video-video lama kita punya Behind the scene, the making of dan video-video lama, 2-3 tahun lepas punya video Sebagai Memori lah Dan Untuk kita kekal update di YouTube ah, Now kita Is too close Dengan 2K subscribers guys Ah, uh, Sangat Satu Achievement yang Besar untuk kita orang. Untuk aku juga yang um, Handle Escape since uh, 2017 Before that, aku ada A couple of YouTube channel Like Ash8 Studios uh, Escape Media Das Film Productions And yang paling lama Is Dust film production Is Since 2015 Dah ya, 2015 Aku dah Plan nama Untuk dust film production Since 2015 Dan Ya Benda tu lama lah Ok guys Aku ada benda Aku nak cerita Korang ni Tadi petang tadi Aku kena pergi Sengah Besar Kena bank in duit Dekat Samuan ni lah Yang aku dah bawa Dia punya account number semua Macam biasa Aku gerak dengan aku Adam Kita gerak Daripada Sengah Sampai di Sengah Besar tak ada masalah apa-apa Dan kita pun Sampailah di CIMB Bank And Settle lah aku bank in tu semua Kita pun balik nak, Tapi aku plan tak balik lagi Aku nak pergi beli petai And aku nak pergi uh, Drive-thru dekat McDonald's lah Aku nak beli ice cream lah Tengah queue panjang-panjang tu Tiba-tiba I got a phone call From Abang Mal And Abang Mal Told me that He on emergency He need um, Help from me lah dia nak guna 4x4 uh, My father And aku pun Bergegas call My mom and my dad told uh, And I told them I'm gonna to borrow I'm gonna to I'm gonna to lend dia 4x4 and bagi abang malah uh, Time Dia call tu Is like around I think 6.15 lah Pukul 6.15 And aku janji dengan Abang Mal 6.30 6.30 Tapi aku dah expect lah, Memang kita takkan sampai lah 6.30 tu because Sungai besar tu is almost 30km lah Daripada rumah aku Aku nak pergi hantar Adam tu balik And aku nak pergi Dengan traffic lagi Bukan jalan lancar je kan Macam kita expect lah 30 minit, Ah eh, 30 minit, Almost 30km kita boleh itulah berbedal dalam 20 minit chat. Kan. Itu apa yang kita kita predict and benda tu tak jadi. Sebab ialah apa yang terancang, aku yang tetukan kan. So dalam perjalanan aku dekat parit 11 tu oh, bunyi satu bunyi sangat kuat. Tung Tahu kau tahu bunyi apa? Aku langgar batu yang besar. Besar-besar tangan aku ni Aku langgar And Aku risau rim bengkok dan aku risau tayang menetup But Alhamdulillah Everything's quite well Tapi malam tadi Eh tadilah pukul 8 tadi Aku da aku dapat Adam send story ke aku cakap, uh, Aku tengok story tu Story tu Story IG tu dekat Dengan tempat yang aku langgar batu tu En member aku, dia punya tayar kereta dia meletup Alhamdulillah syukur sangat, tayar kereta aku tak meletup tak ada apa-apa aku dah check ke aku Alhamdulillah tak ada apa-apa, balancing pun semua okey Bersyukur sangat Inilah kita balik sampai rumah Sampai kat rumah, aku bergegas ambil kunci kereta Kita gerak pergi ke Main nateri, kita pergi ke Ayang uh, Kadai workshop Ayang Kita pick up BAMAL Angkat engine, bawa masuk ke dalam Huawei 4 Kita pergi dekat uh, Dekat-dekat-dekat Dekat border Parit 4 Dengan ke Parit Dengan sepadan uh, Tanjung Karang Kita masuk ke situ Dekat ladang Jambu And kita pick up Lah Motor Lama tersebut Macam uh, Aku tak boleh tahu tadi kan Abang Mal dia nak Guna tu Untuk angkat motor So kita angkat motor tu Kita bawa ke P7 And We got paid lah daripada abang mat 50 ringgit thank you abang mat So Boleh lah kita Makan-makan kan eh? And video pun dah 7 minutes Dan aku rasa video aku akan stop sampai sini Saja if you guys like the video just give us Hit the thumbs up button and Don't forget to share this video our, our Another videos to all of your All of your friends Your contacts and everyone Yang kau rasa kau nak share video ni And also, don't forget to subscribe to our channel Don't forget to subscribe our to our subscribers channel Like, H8 Studios, Almas House, Daniel Khakibbebo Escape Media And the last one Is Das Flow Production And... See you guys in the next video Oh, panjang tu untuk ending kali ni See you guys in the next video, aku the next skip Das, peace, bye-bye Sampai layu. And... Jumpa lagi...